Tujuan, oh, ya. Yuk, ucapkan selamat pada pasit Ucapkan. Yuk, selamat, ya, pasir. Potong kuenya Potong kuenya Potong kuenya sekarang Yeah, ya, yeah. Iya. Oh yeah, yeah. Iya, ya. nanti dikasih. Oke, aja. Oh, iya, yeah, sebentar ya, Mas. Nanti seperti, ini dulu oh, pesawat nanti ya, ya. Ibahanna sa. Ya Anak nah, kita mau ke perut tangga. Mila, Mila, Mila. Iya, Acik tuh, acik, tuh, acik tuh ini. Iya, mau dikit urutan, Mila, Mila, gaya, Mila. <tuk> <tuk> iya, kok. Ini yang kok, urung iya kenya ke lampuri ya gorutan ke ng kue milad di sinang